Ke kabar pertama persahabat kita awali dengan kabar spesial dari aku fanbase yang sangat luar biasa ini L2W.id memberikan tentu kalimat-kalimat yang sangat luar biasa dan sekaligus info-info untuk kita semua Kata-kata bijak dari L2W yang sangat luar biasa ini Jangan pernah lelah untuk mendukung Leslar Bagaimanapun mereka telah mengisi hari-hari kita dengan banyak senyuman Dipahami persahabat ya, ini kata-kata bijak banget Jangan pernah lelah untuk kita semua warga konoha pecinta leslar di manapun berada Jangan pernah lelah untuk mendukung leslar Bagaimanapun mereka telah mengisi hari-hari kita dengan banyak sekali senyuman Wow <gifat> Kita lihat juga di Kalimantan krebsen yang dituliskan oleh L2Widt ID Semoga menjadi penyemangat untuk tidak pernah lelah, support Leslar Banyak sekali tanggapan komentar, banyak juga respon yang luar biasa juga nih diberikan dari para sahabat Leslar Dari akun 358 Komaria mengatakan Bismillah, tetap semangat dan solid semuanya Love you all my family Leslar, amin Kemudian kita juga Semuanya semakin solid Untuk selalu mendukung Yang terbaik apapun itu Buat Bunda Lesti Dan Papa Rizky bilang Dan kita lihat juga Berasa habat komentar berikutnya Dari akun Instagram Lilik 5099 mengatakan di kolom komentar Tidak akan lelah dukungan untuk Leslar Abang L. Semoga kita diberi kesehatan dan umur yang panjang Kita akan tetap support idola kesayangan kita Wow, setiap banget ya Alhamdulillah banyak sekali doa dukungan Yang diberikan oleh orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Dan kita lihat juga bersebat ya, ke komentar berikutnya Dari akun Instagram Mega-Mega 1024 mengatakan selalu sayang sama Leslar dan selalu setia mendukung mereka Insyaallah selamanya Amin. Insyaallah banyak ya. Mudah-mudahan kita semua warga Konoha pecinta Leslar selalu diberikan kebahagiaan kesehatan dan kompak dan soli selalu untuk mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Pak Rizki Pilar. Untuk berikutnya, para sahabat perhatikan juga ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan semalam diunggah kembali vlog terbaru di channel YouTube-nya Papa Pilar, sahabat ya. Ini kolaborasi bersama Torik Halilintar. Perhatikan Torik aja di sini terlihat sangat gemes sekali kepada BBL sampai dicium ya. Wow, ini membuktikan bahwa memang BBL ini luar biasa mengemaskan. Apalagi semakin hari, BBL semakin ganteng dan gagah, ya Masya Allah, mudah-mudahan semakin banyak support juga dari orang-orang baik yang terus mencintai Lesti dan Bilar. Yang belum mampir, cus persahabatnya kita ramaikan channel Youtube Rizky Bilar maupun Lesti Entertainment, karena dukungan diharapkan untuk kita semua mendukung karya-karya terbaik, idola kesayangan kita. Momen ini pun juga kembali bersahabat oleh akun Lesti Bilar Anaskar Lassler Kalimat caption pun dituliskan Abang Torik Halilintar aja gemes tuh sama Abang L Apalagi kita ya Langsung yuk Les Lovers Meluncur sekarang juga ke channel Youtube Rizki Bilar Nah bersahabat ya Abang Torik Halilintar aja Ini gemes banget sama El, Apalagi kita yang mentengin tiap hari bersahabat ya Masya Allah Komentar pun banyak sekali Respon pun banyak diberikan oleh para sahabat Ya ini dari akun Ernie Sumarni 912 Mengatakan Masya Allah Abang El gemes ganteng lucu Katanya tuh wow <guruh> luar biasa banget ya Memang lucu banget nih Abang El hingga semua orang saja gemes melihatnya Luar biasa mudah-mudahan BBL diberikan selalu kesehatan dan selalu bahagia untuk selanjutnya, persahabat kita lihat juga ini ada dengan semalam momen ketika Papa Bilar ini duduk sendirian dan makan malamnya sendiri nih persahabat ya. Tuh banyak sekali yang beranggapan nih kemana nih persahabat ya bunda Leslie kok nggak temenin Papa Bilar kasihan tuh Papa Bilar. Untuk kalian semua diharapkan jangan head comment persahabat ya karena bunda Leslie kejora itu baik-baik saja dan. Tentu, kita harus selalu mensupport yang terbaik. Apapun itu yang dilakukan oleh idola kita, momen ini pun diunggah kembali. Oleh akun Family Unus 23... perhatikan juga di kalimat yang dituliskan di postingan ini: 'Bunda Lesti mana ya? Kangen deh sama Bunda Lesti selamat makan papan bi Tuh, harus ya, banyak sekali yang bertanya kepanahan di Bunda Lesti. Di kolom komentar pun banyak sekali yang tentu diberikan oleh para sahabat, komentar-komentar, dan tanggapannya. Dari Angkunilis Gusmawati00 mengatakan, Kita semua rindu Bunda El, semoga Bunda El sehat-sehat dan bisa kembali postingan lagi, amin. Kita lihat juga komentar berikutnya, dari akun Sri Damayanti. Apa dedek lagi sakit ya, udah beberapa hari gak kelihatan, dan tumben lihat Bang Bimaka sendirian. Bunda Lesti, baik-baik saja bersahabat ya, hanya butuh istirahat saja. Kita lihat di jawaban komentar dari akun Instagram. Istian Chin mengatakan di kolom komentar, "Ada kok, Min, cuma lagi nggak fit, banyak-banyak istirahat, kasihan, masa lagi sakit, suruh kerja, ntar aslinya kering dan nggak enak." Duh, bersahabat ya, ada kok, Bunda Lesti, itu sel-sel saja, hanya lagi beristirahat. Dan kita lihat juga persahabat Dari akun Titik kotimah Mengatakan Sudah baik kan tadi nongol cuma sebentar pas kakak ngevlog sama Torik di kamar abang L Itu tandanya Dini udah sehat Tapi mungkin harus banyak istirahat Makanya belum aktif di media sosial Dini sendiri nggak begitu suka semua aktivitasnya di rumah diposting Tuh dipahami persahabat ya Dan kita lihat nih Vitamin bahagia dan tentu untuk menjawab pertanyaan kalian semua Alhamdulillah persahabat ya Bapak Bilar semalam rutinitas Main sepak bola bersama grup dari Tiago Wisnu Alhamdulillah Berolahraga sambil mendapatkan ilmu Kajian-kajian islami Dari orang-orang yang luar biasa Hebatnya persahabat ya Dan Alhamdulillahnya Papa Bilar main sepak bola semalam ditemani oleh istri tercinta, coba kita lihat persahabat ya. tuh perhatikan pakai baju kata kotak dan didampingi oleh Kak Siren Sungkar memakai baju coklat dan rok putih persahabat ya, perhatikan ya, ini adalah Bunda Lesti dan Kak Siren setia menemani suami-suami tercintanya, Masya Allah, Alhamdulillah dan diolasi kejurah itu baik-baik saja dan sehat semalam juga Menemani Papa Bilar main bola, Masya Allah Dan kita lagi jaga per Momen ini pun diunggah kembali oleh Akulesti Bilar Tim Ada kalimat kansan yang dituliskan Cari keringat plus cari ilmu lagi Ditemani istri, tuh per yang Ditemani istri, Alhamdulillah Ini adalah kesengan kita, akhirnya nongol juga per ya Beberapa hari dicariin oleh warga Konoha, akhirnya kita mendapatkan vitamin bahagia langsung, diberikan oleh Bunda Lesti. Apa pemirsa nih yang jelasnya, Bunda Lesti itu akhirnya nongol juga ya, memakai masker warna putih. Mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan. Amin.